Uuuuh hmm. hmm? tahu nggak? Sebentar lagi, insya Allah film kita bakal tayang! Hah? Yeay! Beneran, Kak! Wuhu! Asyik. Yeay! <laughs> hmm. Hmm. Loh? Kenapa, Ra? Enggak, Rara lagi bayangin cuangan kakak-kakak waktu bikin film ini kan ngejainnya susah banget hmm. mana lama lagi iya rak, hmm? terus kodoloh pandemi ya Allah, semoga yang nonton suka ya Insya dengan Allah. filmnya hmm, karena sedih kalau ada yang gak suka udah rak pokoknya kita udah berusaha maksimal sisanya kita serahin semua sama Allah. Kita harus dukung biar pesan kebaikan ini bisa tersebar ke seluruh ya, ya, dunia. Yeay, semangat. Yuk film Nusa harus kita support. Support <tuk> Kalira. Iya, <tuk> support. <tuk>